Selamat datang di channel Melody Lovers ya Di video kali ini Saya akan membagikan aplikasi penghasil dolar Yang sangat legit dan terbukti membayar ya teman-teman Oke sebelum lanjut ke videonya Silahkan teman-teman bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar teman-teman tahu Kalau saya update video terbaru dan informasi Seputar aplikasi penghasil uang, penghasil dolar, penghasil pulsa, dan lain-lain Ingat Subscribe itu gratis. Oke, teman-teman, silahkan cek link yang ada di dalam deskripsi video saya untuk aplikasinya, atau langsung saja menuju Google Play Store. Oke, saya akan buka langsung aplikasinya. Nah, aplikasinya itu bernama Rewards, ya, teman-teman. Aplikasi ini berasal dari Spanyol. Oke, teman-teman, jika sudah ditonton, silahkan buka aplikasinya. Nah, setelah dibuka, teman-teman tinggal klik "Register". A few moments later. Oke di sini ada empat kolom, Nombre de Usuario artinya nama pendek, Nombre Completo artinya nama lengkap, Contraseña artinya password, Email email kalian ya. Jika sudah silahkan klik Register lalu tunggu hingga masuk. Nah, tampilannya itu seperti ini ya, teman-teman. Terus cara bermainnya gimana, Bang? Nah, cara bermainnya kita cuma nonton iklan ya. Cuma nonton iklan saja, maksimal 20 iklan selama kurang lebih dari 8 jam ya. No god, please no. No. Oke, ini ada 6 fitur ya. Saya akan cek satu persatu Fitur yang pertama, kita cek. Oh, langsung untuk video yang kedua Oke disini Disuruh menonton, menonton iklan ya. Oke kita kembali lagi Oke di sini poin saya Menambah Jadi 5 poin Yang tadinya poinnya 0 Sekarang jadi 5 poin saya akan coba menonton lagi. Jadi di sini momen iklan kalian jangan skip ya. Nanti tidak dapat poin. Kalian harus, kalian harus menonton iklan sampai selesai agar dapat poin. Oke. Okay. Oke, okay, kita kembali. Tuh, poin saya sudah menambah 5. Jadinya 10. Cause I'm super hot, boy. Oh! Oke, okay, teman-teman, jadi caranya seperti ini ya. Jadi kalian lakukan seperti apa yang saya lakukan. Oke, okay, di sini kita lanjut ke fitur yang ketiga. Di sini teman-teman silahkan invite ya. Oke. Okay silahkan invite kode saya yang ini WESJDK untuk mendapatkan poin sebesar 50 itu juga kalau teman-teman berkenan ya silahkan masukkan kode invite saya ini WESJDK maka poin kalian akan bertambah 50 kita kembali lagi kita lanjut ke fitur yang keempat Transactions. nah ini adalah riwayat dari reward saya ya. tadi saya menonton dua video satu videonya 5 poin jadi dua video ada 10 poin kita kembali oke untuk poin nomor 5 untuk fitur nomor 5 oke ini adalah untuk menu rhythm ya menu penarikan menu pencairan menu menu wd oke Okay. untuk pencairan lewat Paypal minimal 1000 poin sama dengan 1 USD dollar. 1 USD dollar itu sama dengan 14.000 rupiah dan maksimal di Paypal pencairan lewat Paypal adalah 4500 poin dengan reward sebesar 5 dolar dan untuk via google play itu 9000 poin dengan reward $10 dolar ya teman-teman Oke okay. untuk fitur yang keenam Tapi oh ini hanya instruksi ya instruksi untuk yang tadi fitur nomor 5 Oke okay, untuk video kali ini sekian dulu ya teman-teman Di sini teman-teman download aplikasinya di deskripsi video saya Atau bisa langsung menuju ke PlayStore Oke okay, semoga bermanfaat Terima kasih Sudah nonton video ini Semoga sehat selalu Amin Dan saya ingatkan Ini aplikasinya terbukti membayar Bukan tipu mau Novox ya Novox maksudnya <laughs> Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dan sekali lagi Subscribe itu gratis Ingat subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload hampir setiap hari terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh